Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat ATLM Indonesia Berjumpa kembali dengan saya Erna Herlina ada kabar baik untuk kalian yang jarang dan gak pernah mengikuti kegiatan seminar offline Patelki. Kini Patelki ngadain webinar berbayar dan ber-SKP 2SKP dan mulai sekarang ternyata di borang pengisian pada SIMK bisa memasukkan sertifikat 2SKP webinarnya secara langsung. Kalau dulu webinar hanya didapat 1 SKP saja Jadi kalau mau perpanjangan dan upload sertifikat Jadi panjang dan lama Karena harus berkali-kali memasukkan satu SKP webinar Kalau nggak percaya Tonton ya video saya sampai habis Tapi sebelumnya saya akan sedikit bercerita Hanya saya tidak percaya bahwa ada webinar 2SKP Tapi bukan hanya cerita Pada saat itu saya benar-benar melihat player webinar 2SKP Yang diadakan DPW di Patelki Jawa Barat Pada saat itu saya kira seminar Dan saya lihat ternyata benar-benar bahwa ini webinar 2SKP Patelki Wow, ternyata webinarnya berbayar tambah penasaran nih untuk memastikan saya cek website-nya DPW Jawa Barat karena saya tahu informasi terupdate selalu ada di sana. Saya buka web patetki Jawa Barat melalui patetkijabar.click dan tambah penasaran lagi dibukalah halaman webinar. Nah, ternyata benar-benar dua SKP webinar. Dengan judul Customer Service Excellence for Laboratory Yang diadakan DPW Jawa Barat Pada tanggal 30 Juli 2022 Dan berbayar 25.000 rupiah Materinya luar biasa Dan para narasumbernya itu hebat-hebat Dan super hebat juga untuk host dan moderatornya Pada saat itu saya semakin tertarik saya putuskan untuk transfer dan daftar webinar yang diadakan DPW Jawa Barat tersebut. Setelah mengikuti webinar beberapa hari, selanjutnya sertifikatnya itu sudah ada dan saya cek kembali di kolom webinar pada patelkijabar.klik dan dikliklah sertifikat berdasarkan abjad dan ternyata lihat sahabat di sini jelaskan sertifikatnya pada tanda panah yang hijau ini adalah webinar dan SKP-nya yang ada tanda merah ini ber-SKP 2 SKP untuk peserta untuk memastikan di SIMK pada saat pengajuan STRU kita masuk ke SIMK Patelki. Masukkan user ID dan passwordnya. User ID ini biasanya nomor KTA kalian atau nomor anggota Patelki kalian. Silakan kalian masuk. Masukkan pada P2KB dan borang pengisian. Silakan masukkan pada borang pengisian nomor 3 dan inputkan sertifikatnya. Tampilannya akan ada seperti ini. Di sini benar-benar ada nilai SKP-nya. Pilihannya 1 SKP dan 2 SKP. Silakan kalian klik saja di nilai 2 SKP. Silakan masukkan judul materinya, penyelenggaranya, nilai SKP-nya, dan dokumen serta tanggal kegiatannya. Isi seperti ini. Setelah itu silakan kalian simpan. Wah. Wow. Nah, di sini benar-benar sukses ternyata berhasil di-upload nilai SKP yang diperoleh adalah 2 SKP. Demikian video kali ini. Untuk kalian semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belum tahu ada webinar 2 SKP. Dan jangan lupa... Ikuti juga acaranya untuk menambah ilmu pengetahuan agar seluruh ATLM Indonesia pintar-pintar. Baik seminar, webinar, workshop, atau kegiatan-kegiatan patelgi lainnya agar ilmu kalian terupdate dan seluruh ATLM Indonesia selalu pintar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya di topik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.